Di kabar pertama persahabat, ya tentunya kita awali dengan kabar yang pun spesial. Ini langsung dari Ibu Harsiwi Ahmad karena besok malam ini bakal digelar malam puncak, ajang, atau acara Indonesian dangdut award 2022. Siap-siap untuk warga Konoha kita menyaksikan piala penghargaan bisa direbut oleh sang kejora. Kita simak dulu persahabat kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Siwi. Hamim 1. Malam penghargaan yang paling ditunggu-tunggu seluruh insan dangdut tanah air. Malam Puncak Indonesian Dangdut Award 2022 yang akan segera bergulir besok malam dimeriahkan para pengisi acara yang akan membuat malam semakin meriah. Saksikan Malam Puncak Indonesian Dangdut Award 2022 besok malam. Kamis 3 November pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Namun di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya persahabat ya dari akun Instagram, Lia Budi tiga mengatakan, Bismillah, Lesti Kejora pur piala. Amin. Ada juga tanggapan dari Bebasari 1 mengatakan, Tetap Lesti Kejora, pengikutnya dalam dan luar negeri, suaranya dan etitudenya bagus. Walau dia dihujat tetap diam. Mudah-mudahan bawa piala ya dedek. Habis gelap terbitlah terang. Amin. Ini masya Allah. Support doa dan dukungan selalu banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabatnya vitamin bahagia kita dapatkan dari Dokter Nana. Lima jam yang lalu Dokter Nana mengunggah momen foto bareng Lesti Kejora. Masya Allah. Begitu banyak orang yang sayang begitu banyak orang-orang yang peduli dengan seorang Lesti ini terbukti Dokter Nana masih mensupport Lesti Kejora kita selalu kagum dan pastinya kita selalu dibikin bangga Lesti Kejora emang patut dicintai patut dikasih support patut kasih dukungan masya Allah mudah-mudahan sehat terus untuk bunda Lesti semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita simak juga persahabatnya kalimat yang dituliskan oleh dokter Nana Saat fans ketemu idolanya Sehat-sehat dan bahagia selalu ya gelis, bager, Lesti Kejora Enin, Mama Kejora, Aki dan Enin, dan Abang Fatih sayang Masya Allah, luar biasa Begitu sayangnya dokter Nana kepada keluarga Lesti Ini lihat post persahabat ya Ini unggahan atau foto lama yang baru diunggah oleh dokter Nana kita salut dan kagum pastinya dengan Lesti banyak di luar sana orang-orang yang tulus mencintainya kemudian persahabat disimak juga diunggah Ayah Kejorah dua jam yang lalu Ayah Kejorah memposting foto lagi santai di pinggir kolam persahabat ini seperti kolam ikan ya Luar biasa Ayah Kejora, mudah-mudahan sehat terus. Dan kita lihat juga nih kalimat yang dituliskan oleh Ayah Kejora. Yang penting nyaman, kata Ayah. Masya Allah, kita selalu bangga juga dengan sosok Ayah Kejora. Ayah Kejora adalah satu, salah satu orang yang sangat-sangat melindungi Bunda Lesti Kejora. masya allah Hanya doa yang terbaik untuk keluarga Lesti maupun keluarga Bilar. Semoga sehat terus dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang ingin berniat tidak baik. Kemudian juga persahabat ada kata-kata bijak dari Alfat 21. Kita bisa karena biasa. Apapun yang bisa kita lakukan, kita bisa mengumpat karena kita biasa. Kita bisa berbuat baik karena terbiasa. Kita bisa menjadikan orang lain kambing hitam itu karena biasa. Kita bisa menolong orang lain itu karena biasa. Apapun yang bisa kita lakukan dengan cara dasar itu karena biasa, kecuali tanpa sengaja, terpaksa, dan baru pertama kali melakukan. Apapun yang kita lakukan dengan alasan apapun, kitalah yang akan menanggung akibatnya, karenanya kebiasaan haruslah yang baik. Kita simak juga kalimat caption ini dituliskan. Demi orang lain pun, setiap perbuatan yang kita lakukan, kitalah yang akan menerima balasannya. Jika baik, maka balasan kebaikan yang akan kita terima. Jika buruk, maka keburukan yang akan kita dapatkan. Bijaklah untuk kehidupan diri sendiri karena sejatinya apapun yang kita lakukan akan bermuara pada diri kita yang melakukan. Masya Allah, ini kata-kata yang sangat luar biasa. Selalu mengingatkan untuk kita semua, persahabat, ya. Jadi kebiasaan haruslah yang baik. Udiam prasabat disimak juga ada potret foto Papa Bilar lagi sholat berjamaah Insya Allah ini foto lama juga prasabat ya. namun kita selalu kagum dan bangga Dengan sosok Rizky Bilar Masya Allah mudah-mudahan Papa Bilar selalu menjadi imam yang baik Selalu menjadi kepala rumah tangga yang baik kedepannya prasabat ya untuk rumah